Indonesia Negeri dimana kita dilahirkan Yang disambut dengan berjuta keindahan alam Indonesia Negeri dengan berjuta pesonanya Yang tak pernah bosan bosanku menikmatinya dan mencintainya, kita telah ditakdirkan di sini, di negeri yang kaya ini, untuk selalu mencintainya dan menjaganya demi masa depan kita, Indonesia.